Thank you. Halo guys, berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, YT Crash Manto. Nah, kali ini saya akan berbagi video bagaimana cara memperbaiki laptop Asus A490. Nah, uh, ya tipenya nih, A409F, kerusakannya ini mati total ya, guys. Baru masuk dari user, dia Core i5, dan pga nya invidia ya Nah sebelum kita masuk ke tutorial atau cara memperbaikinya mendingan kita klik dulu subscribe like comment dan share di bawah video ini untuk mensupport video channel YouTube saya ya guys support terus biar berkembang nah jika sudah klik subscribe like comment dan share nya yuk mendingan kita langsung saja cara bongkarnya pertama kali adalah buka terlebih dahulu semua baut-baut yang ada di bagian bawah ini nah ini telah saya buka semua bautnya ingat dengan skip ya videonya biar kalian semua pintar nah setelah saya cek ternyata ada yang short atau pecah pada IC keramik ini ini bekas saya ganti tadi nah ini yang lama tadi guys sudah pecah kita lihat nah kita angkat menggunakan pinset, ya guys jangan lupa Pinsetnya. Nah, kita angkat menggunakan pinset ini. Setelah kita angkat, kemudian kita ganti dengan IC yang baru. Kita pasang menggunakan ini lagi ya. Nah, kita coba tes dulu. Kita pasang besok bagian bawahnya. Jangan dibaut dulu. Semoga berhasil ya tutorial kali ini support terus video channel YouTube saya ya guys biar kalian pintar nggak ketinggalan dengan video upload yang terbaru ya kita coba colok chargernya guys Nah, telah nyala lampu chargernya. Nah, telah menyala. Nah, ini telah menyala lampu chargernya atau indikator kita coba tekan tombol power, ya. tunggu sebentar ya guys nah telah menampil gambarnya jadi demikianlah cara memperbaiki laptop asus tipe ini jika mati total mantap